Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengunjungi kawasan duku atas Jakarta Pusat yang menjadi tempat fenomena cita yang fashion week <Sanjungan> <Sanjungan> Momen itu dibagikan Anis melalui Instagram pribadinya. Ia tampak berjalan ke sejumlah lokasi dari kawasan Taman Duku Atas hingga Terowongan Kendal. Anis terlihat berbincang dengan salah satu petugas Satpol PP. Sejumlah remaja di lokasi juga antusias melihat kehadiran Anies Baswedan. Mereka mengajak bersalaman dan mengajak foto bersama. Fenomena Citayam Fashion Week masih terus digemari oleh anak muda yang ingin unjuk gaya, sekaligus berkumpul dengan teman sebaya. Sementara itu, kawasan dukuh atas Sudirman makin ramai. Didatangi muda-mudi ibu kota bahkan suburban Jakarta. Maja yang berpakaian nyentrik, memanfaatkan zebra cross sebagai runway untuk catwalk dan berpose di tengah jalan. Kedatangan Anis pun mengundang perhatian para remaja yang sedang nongkrong di Duku Atas. Momen itu dibagikan Anis melalui akun Instagramnya pada Minggu, 17 Juli 2022. Sejumlah remaja langsung mendatangi Anis untuk bersalaman dan berfoto bersama. Belakangan, kawasan Duku Atas Tengah menjadi perbincangan. Kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya remaja dari berbagai daerah di pinggiran ibu kota, seperti Citayam, Bojonggede hingga Depok. Remaja yang datang ke tempat tersebut menggunakan pakaian yang unik. Zebra cross yang ada di tempat itu pun disulap menjadi catwalk.